Tentunya ada postingan foto dedek Lesti yang sedang menggendong dedek bayi para sahabat Ya aduh tentunya makin gak sabar aja nih Kita menantikan Leslar Junior para sahabat ya Pastinya bakal lucu banget Mudah-mudahan kita doakan buat dedek Lesti selalu diberikan kebahagiaan Postingan tersebutlah di post kembali oleh akun Instagram Direktur Leslar Ada sebuah kalimat caption dituliskan Auranya calon manten Uh gendong baik katanya ya Wow luar biasa persahabat ya Sabar tentunya pastinya Calon manten insya Allah tahun depan Gendong bayi amin Doakan yang terbaik saja Untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya kita persahabat mendapatkan kabar spesial bahagia juga Dari Kak Bubah Alfian ya Yang mana tentunya di channel YouTube-nya Kak Melani Ricardo Kak Bubah tentunya mengungkap Dan menyampaikan bahwa Kak Bubah akan make upin dari Lesti minggu depan atau dua minggu lagi kata Kak Bubah persahabat ya Wow luar biasa kita mendapatkan kejutan apakah tentunya acara akan digelar satu minggu hingga dua minggu lagi persahabat ya kita makin penasaran mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan yang paling bahagia dari idola kesayangan kita postingan tersebut juga tentunya telah diunggah oleh akun Instagram Leslar.infotainment Yang mana tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan Dari para fans Yakni dari akun Instagram Radeva Rimardika yang berkomentar Mungkin make up buat riwayat lagi kali ya Halu gua <laughs> Doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan Dan keberbahagia langsung Dari idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada unggahan terbaru dari Rizky Bilar di IGS pribadinya Abang Bilar mengunggah sebuah postingan foto menggemaskan persahabat ya Tentunya dengan anaknya Kanova luar biasa Tentunya tadi dedek Lesti menggendong dedek bayi sekarang Abang Bilar pun menggendong anaknya Kano. Waduh, berasa. Tentunya menggendong Les junior. Persahabat ya, makin gak sabar kita semua para fans menantikan kebahagiaan tersebut. Ya doakan saja terbaik. Mudah-mudahan Les dan Bila selalu diberikan kebahagiaan. Dan tentunya persahabat ya kita, mudah-mudahan juga malam ini mendapatkan vitamin bahagia. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Itu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.